Jadi masih ngantuk. Eh, sampoan Padika mana nama Bu Hesti ya? <stimber> eh, Lu ngapain pakai jas hujan? Untung nggak telat. Kalau gua keluar rumah masih gelap, gua nggak tahu mendung apa enggak ya, gua jaga-jaga aja pakai jas hujan. Masih gelap di luar, gue liatnya. Hujan nggak ya? nia? Nia, nih, nah, ketahuan mendung apa enggak ya? Gue pakai duluan, takutnya di jalan hujan. Cuman selama gue hidup hujan tuh kerasa, bukan dilihat. <laughs> Kalau udah kerasa baru lo pakai. Iya. Kita ngantor kan subuh <tuk> banget, Wen. Yang lain mana? Gak ada belum pada datang? Eh, apa ini? Esip belum gitu. datang? Komandan yang bikin peraturan belum datang, ini kayaknya. <tuk>